Kita bekerja untuk mendapatkan uang. Kita semua tahu, di dalam mendapatkan uang untuk memenuhi biaya hidup saat ini di Indonesia, 85% manusianya adalah dengan bekerja. Hanya 15% mereka mendapatkan uangnya dengan berusaha, menjadi pengusaha, atau berwirausaha. Dan sampai waktu yang panjang ke depan, bahkan selamanya, Memang 85 manusia di dunia akan mendapatkan uang dengan cara bekerja. Bekerja adalah memberi waktu, tenaga, dan ilmu Anda untuk sebuah organisasi atau perusahaan yang digantikan dengan fasilitas dan uang. Untuk Anda, mau besar uang gaji Anda dari bekerja? Ada caranya. Kalau Anda menukar waktu Anda dengan tenaga Anda, itulah UMR gaji Anda, standar UMR. Kalau Anda menukar waktu Anda, tenaga Anda, lalu ilmu Anda, maka gaji Anda lebih dari UMR. Jika Anda menukar waktu Anda, tenaga Anda, ilmu Anda, dan network Anda, untuk hal yang produktif, gaji Anda bisa 2-3 kali lipat dari UMR. Sekali lagi kita tambahkan, jika Anda menukar waktu Anda, tenaga Anda, ilmu Anda, network Anda, ditambah leadership Anda, anda mungkin bukan 3 atau 5 kali pendapatan UMR. Anda bisa mendapatkan 10% dari keuntungan bersih perusahaan di akhir tahun, serta bonus lainnya. Jadi, kalau Anda mau mendapatkan income yang besar dari bekerja sebagai pegawai, waktu Anda, Anda tukar bukan hanya 8 jam, kalau perlu 16 jam. Tenaga Anda juga demikian. Ilmu Anda bagikan kepada tim Anda. Network Anda juga digunakan maksimum. Kemudian leadership Anda memimpin hingga perusahaan profit naik ratusan persen. Maka Anda pasti sukses bergaji besar. Singkatnya, Anda bekerja keras untuk mendapatkan uang. Ingat, suatu hari Anda pensiun. Tabunglah sedikit dan pastikan uang tadi ditabung. Memiliki tempat di mana uang bekerja keras untuk menghasilkan uang. Where's money? Makes money. Maka menabung emas adalah salah satu yang terbaik. Kita ingatkan sejarah fluktuasi harga emas dunia. Di tahun 1990 an 1 gram emas adalah rp 25.000 Di tahun 2000, 1 gram emas adalah 370.000. Dan di tahun 2010, 1 gram emas adalah 450.000. Di tahun 2020, 1 gram emas adalah 1 juta rupiah. Tahun 2030, diperkirakan hingga 2 juta rupiah atau naik 100%. Jadi menabung emas yang likuid dan jangka panjang adalah salah satu solusi keuangan. Di mana tempat uang bekerja untuk Anda. Bukan lagi Anda yang selamanya bekerja untuk uang menjadi budak uang.